Oke okay guys, selamat berjumpa kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami sedang meliput suatu kota kecil ya, kecil tapi manis, namanya kota semedak yang berada di wilayah Jawa Barat. Kalau dari Bandung itu ke arah timur, ya. timur utara, kira-kira 40 km kita lihat ada di alun-alun ini alun-alun namanya alun-alun kota Simbedang merupakan kota kabupaten nah, ada Masjid Agung kita lihat ke sebelah barat selanjutnya ke sebelah timur kita lihat ada gunung ya. gunung ini seberang sana gunung puyuh namanya itu sebetulnya tempat di makamannya pahlawan nasional kita, gitu. Ibu Cut yang dari Banda Aceh. Dan pada kesempatan ini, di Kota Seberang ini cukup, cukup lengang, ya, sebetulnya, soalnya biasanya di waktu-waktu belakangan ini ramai sekali. Ini mungkin pengaruh dari COVID-19. Jadi pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya kita lihat ada tugu-tugu kota Subedang. Ini yang, nah ini ada batu kuda, namanya di daerah yang pertigaan ke arah Subang nanti kita lanjut ke selatan kita lihat apa saja yang kita temui ya kita lihat ada irigasi namanya Sungai Cipeles ini ya kita lihat-lihat sebentar lihat sungai irigasi. Kota Sumedang itu merupakan suatu kota di daerah pegunungan, alamnya asri, masih banyak pepohonan hutan-hutan mah. Nah, kita berada sekarang di selatan Kota Sumedang. Ini terletak di desa ini ada tercatat ini, di desa Desa Ceherang Ini dibangun baru November selapa 18 12 ya. Ini merupakan prasasti suatu peringatan bahwa dibangunnya tempat ini udah memakan nomor 200 tahun ini. Dan seperti kita ketahui membangun jalan ini banyak memakan selain biaya juga korban jiwa ya, karena waktu itu dikerjakan sama romusa-romusa itu. Sama tenaga-tenaga paksa Pada zaman Dandas ya Orang gubernur Belanda itu Gubernur jenderal Belanda namanya Dandas Dan waktu itu kota Sumedang dipimpin oleh seorang namanya Pangeran Kornel Nah ini kita berada di atas jalan raya Cadas Pangeran sebelah utara Nah, di bawah jalan lagi sepi, tidak ada kendaraan yang lewat yang lalu lalang. Nah, itu ada kendaraan lewat ke motor. Pada awalnya Jalan Raya Cadas Pangeran ini dibangun untuk kepentingan, eh, kepentingan eh, bangsa Belanda untuk pengantar surat-surat biar cepat ke peloksok -pelok sok. Nah di sebelah kasasti ini kita lihat ya ada jalan yang sekarang sedang mulus ya kalau pas dulu saya lewat ini jalan jelek Nah ini dulunya itu gunung ya, gunung batu yang dibor, soal dibor. Ya pokoknya banyak cerita cerita ceramah membangun daerah ini. Nah kita ke arah selatan kita lihat ada dua, ada ada patung. Dua orang yang lagi bersalamannya ini. Yang satu tinggi jangkung itu adalah Dandas ya sebagai gubernur Jadwal Pemerintah Belanda waktu itu sedang berjabatan tangan dengan pangeran kornel. Berjabatan tangan sambil memegang pedang dia. Kenapa begitu? Karena dia protes ya. Kenapa membangun jalan ini sampai memakan korban jiwa ini? Ya, timbul perselisihan yaitu menurut sejarah Bisa dilihat di literatur aja ya. Nah, patung ini berada di sebelah ujung selatan itu jalan raya Cadas Pengeran. Nah, ini jalannya -jalan gitu. lagi Bangan tidak banyak aktivitas kan Tapi ya jalannya cap jempol saya di sini. Karena jalan-jalannya mulus dan terurus, ya. tidak ada sampah, tidak ada apa gitu. Tidak ada sampah plastik bahkan. Asri di sini. Kita lanjut ke selatan, kita lihat ini di seberang itu kan ada jalan tol si namanya, Sundawo. Daerah Cakalong. Kita lihat ini. Jalan Tol ya udah udah beres ini, cuma belum dibuka ya mungkin di sana sini belum tampung ya. Jalan Tol Cisumdawu menghubungkan Kota Bandung ke arah Kota Cirebon ya. Kalau Cisumdawu ini sampai daerah Kadipaten ya atau dawan ini daerah Jatiwangi jarak kira-kira 100 km, -an. nah kelihatan jalan tol ini masih lengang, ya. belum ada kendaraan yang lewat. Ya, perlu ada ketul ini di daerah jalan yang ke arah Rancak Kalawe, Sumedang Selatan. Oke, cukup sampai di sini, perjumpaan guys jangan lupa like dan subscribe.